PMGC lanjut lagi PMGC final lanjut lagi PMP di final belum lagi katanya ada Asian game ada ada banyak banget tahun depan gila sumpah tapi PMGC PMGC tahun ini itu nggak nggak apa ya nggak finalnya itu nggak selesai pada tahun ini juga jadi finalnya itu di awal bulan Januari guys karena sistemnya liga PMGC itu liga juga Nanti ada dua tim diambil 16 baru diambil 9 Jadi 9 tim dari, dari PMGC East. Abis itu diambil enam eh L5 tim dari PMGC, eh enam enam, tim dari PMGC West. Baru satu tim menjadi tuan rumah negaranya yang menjadi PMGC. Siapa yang menjadi tuan rumah? Kita lihat nanti. Masih belum fix soalnya kalau yang final kemungkinan PMGC final kemungkinan offline guys. Swedia. Siapa yang bilang di Swedia, PMGC final kemungkinan besar itu offline. Kemungkinannya tuh di tingkat persenan, ya, itu 80-90 persen, eh, 90 persen lah, 90 persen guys. Kemungkinan offline, ya, karena gimana ya, ini tuh turnamen dunia dari berbagai daerah servernya juga kalau misalnya orang amerika nih misalnya katakanlah kan loops kan dari mana tuh Brazil misalnya dari Brazil misalnya main online nih PMGC final offline nih terus bertanding sama yang di Asia pasti bakalan nge guys dapatkan itu apa pingnya pasti bakal apa tinggi banget 200 400 gitu makanya kemungkinan besar PMGC ini offline guys cara resmi PMGC ini offline Siapa sih yang diamekan? Gue gak tau lah, Ulofs, gak salah, salah. gue gak tau, gue gak salah aja. Cembut, jadi ini gue kita sekarang lihat-lihat dulu ya. Tim-tim yang bakalan lolos di PMGC. Uh. Eh, kamera gue mana nih? Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini ya, PMGC Wikipedia Points nih. Nah, Indonesia nih. Di sini ada Oni oh, Pass ini, pas ini. BTRRA sama siapa namanya? Genesis Dogma. Kita langsung ke finalnya aja ya, overview grand final. League klikwe, is. Nah, is. Nah, di sini sudah ada tim-tim yang berpartisipasi ya. Sudah ada tim-tim yang berpartisipasi. Ini diselenggarakan pada tanggal 30 sampai 30 ini bulan akhir bulan ini hari Selasa sampai dengan tanggal 24 sebelum hari Natal guys. Nah, ini tim-tim yang berpartisipasi ada 20 tim totalnya tuh. 9 tim itu yang masuk ke grand final. PMGC grand final. Nah, yang dari SOTES Asia kemarin yang final itu ada Face Clan, Bigatron RA, For Rifles dan MSC Secondary. Nah, ini mena South Asia South Asia Championship. Ini ada di uh, mana ya? Gue lupa. Ini ada di South Asia kayak Pakistan gitu enggak salah deh. Taiwan, Hong Kong, Macau terus apa lagi ini ya? Mongol gitu-gitu guys. Ini kita lihat ya tim-timnya coba. Tim-timnya nih. Oh, Ewan ya. Berapa round ini gila. Oh liganya belum selesai dia ya Liganya kapan Start dates Oh hari ini start ya 9 Sampai tanggal berapa ini dia Sampai tanggal 14 Jadi liganya cuma beberapa hari doang anjir Cuma bisa ditumpah hari Cuma 20 round nih liganya nih Nah kemungkinan besar nih ya Ini ada 4 tim kan empat tim yang lolos ke PMGC liganya dapat gak? liganya nggak dapat kayaknya. liganya nggak dapat jadi di final langsung nih. oh iya yeah, bener di final. jadi ini kemungkinan besar tuh kalau menurut gue ya kalau menurut uh, Babang David di sini yang bakalan lolos ke selanjutnya dari MENA Southeast Asia ini adalah yang pertama itu adalah ini nih Letty e Sport. Let e Sport ini pernah mewakilin juga sebelumnya Let e Sport ini dari Taiwan atau Taipei. Terus yang kedua itu ada dari A1 kemungkinannya A1 tau sih gue masih percaya aja sama A1 itu mungkin bakal lolos Ini, prek ini apa uh, Ini gue doang ya Prediksi gue doang ya Lead A1 Terus yang ketiga itu ada hmm, Siapa ya ketiga tuh mungkinan namanya bandar gak tuh? YALAH Eh enggak. Siapa ya? Ketiga tuh siapa ya? Kita lihat-lihat dulu. Pemainnya juga semua enggak dari pemain juga sih ini dari DRS. DRS, Ewan Lead sama satu lagi kemungkinan itu adalah tim dari Arab. Dari sorry, Middle East, dari Middle East. Lagi tim dari middle East kemungkinan sih antara Yala kalau nggak Nikma sih Yala kalau nggak Nikma itu sih ntar ya guys sebentar sebentar Deres sudah lolos emang Oh Deres Nikma Deres sudah lolos emang iya ya Deres nikma udah lolos emang. PMGC Grand Final Liga is coba masa-masa sih udah lolos sih. Oh iya nikma sama Deres udah lolos cu Bener bener bener nikma sama Deres udah lolos Bener bener bener. Udah lolos dia. PMGC poin ya. Apalagi udah lolos Hayden nih siapa Hayden Korea oh aku beda beda. kita lihat lagi berarti ya dari mana? Mena Mena Mena dan Sot Asia Mena ini yang belum tahu ini Middle East. Nah karena tadi gue menebak mendebak tim yang udah lolos tadi DRS sama siapa tadi DRS da sama siapa tadi DRS sama siapa tadi yang gue tebak DRS sama siapa? DRS sama siapa tadi Nikma ya? karena tadi gue menebak dari semarik modal lolos jadi betul dia sudah lolos gue belum tahu tuh sebelumnya itu jadi kemungkinan slot ini diberikan kepada bukan diberikan didapatkan oleh lead e-sport terus yang kedua ada Ewan yang ketiga terus ada dari Arab itu kayaknya ketiga lagi kayak ke, ke, ke, keiichi deh Eh enggak deh keiichi oke oh, ini kayak keiichi nih ya keiichi ya. uh, kayaknya sih dari ini lagi deh dari mongol station asian nih, udah antara, Entar, gue liat dulu. nih, stalwart esport, yang ketiga stalwart esport dan yang terakhir itu adalah, eee... banyak banget ya dari nepal ya, dari nepal satu lagi nih. kayaknya gue percaya sama ini deh, antara tiga tim ini nih, gue nggak tahu, antara tiga tim ini. antara tiga tim ini. Nah lanjut dari mana ya? Karena terlalu banyak ya. Cuman gue jujur gue belum merhatiin banyak dari mana. Cuman gue tahu beberapa kayak DRS sama Nikma kan gue udah tebak tadi sebelum gue awal tahu dia lolos. Eh beneran lolos duluan. Jadi inilah pokoknya. Dan ini dari ada PMGC Indonesia Point terus ada GD dari PMGC Point Talent ada Infinity ada dari Malaysia dan Singapura ini ada tim Secret. Terus Vietnam di sini ada DX, Arabia tadi Nikma, South Asia itu ada DRS Gaming dan dari China Paski Prayel Championship 2021 ini ada TJB Tong Jabau eSports Gua nggak tahu ini dia dia kenapa di invite TJB. Dia ikut West kemarin ya? Oh iya yeah, bener Ini Ultimate Warrior showdown ya. Yeah. WS kemarin ini. TJB yang kemarin kita juara. Oh dari PC ini, dari PC dia dan ada TJB dan kemungkinan ya tim dari PL Championship Point ini yang gue tebak pertama ini sebelum gue lihat poinnya ini adalah Nova Sport akan menemani TJB yang kedua ya tim kedua dari China ini ada Nova Sport, Nova Sport. Apakah benar Nova Sport? Benar sekali, poin tertinggi sekarang dipegang oleh Nova Sport. Nova dan yang ketiga, aduh, jangan sampai ketemu WBG deh. Gila, WBG itu juga banget. Sebenernya tuh, kalau tim-tim dari China tuh, tim-tim dari China tuh punya playstyle mereka sendiri. Dan, apa ya, beda-beda lah, tiap-tiap tim itu beda-beda. Kalau cara mereka bermain itu beda-beda. Kayak WBG barbar banget. Frame yang rapih banget mainnya, terus Nova yang tiba-tiba nggak -tiba kelihatan di awal, di akhir dia Chicken gitu, kayak gitulah. Nah, menurut gua yang bakal menemani TJB yang pertama itu ada Nova. Satu lagi itu adalah RNG atau nggak TC? RNG kalau nggak TC. Showtime gua nggak tahu deh kurang terkenal kayaknya. Gua nggak tahu Showtime siapa sih ini? Namanya Mandarin lagi. Kalau menurut gua sih TC kalau nggak RNG cuman gua nggak berharap TC lolos nih ini TC tim gila ini <laughs> jago banget ini masalahnya nih gua nggak berharap TC lolos nih gua berharap si siapa mendingan RNG lolos gua ga berharap TC lolos <laughs> RNG lolos WBG juga ga berharap pokoknya Nova apa-apa Nova, TJB, RNG Bukannya takut ya, gue cuman was-was aja nih Itu mereka tuh, di luar Amang-amang -am dia Uh, Season 4 ini 40 poin, cok Se-first place, emang udah ada poinnya belum sih? promen apa nih? Gede banget, cok uh, Stain apa sih, season 4 ya? Ini ya, season 4 ya Oh ini dia nih, ah, WBG nomor pertama. Oh qualified for pel finals. Gua udah kaget aja nih. Oh baru qualified ini final cowok. WBG jago banget anjing gila. Oh 20 tim coy mainnya. Ini gua ngerti ini banyak banget deh. 5 tim dari mana lagi nih? Weekly final week satu, Ya Allah banyak banget ini. Week terakhir mana nih? Ini jadi yang lolos siapa ini yang final ini yang main Ada 20 tim yang main. Belum final coy, ini belum final. Oh, ini belum final ya. Ya pokoknya gue berharap. Tapi 40 poin cowok ini juara satu di sempat gede banget ini 40 poin bisa langsung ngalahin Nova. Kalau misalnya walaupun kayak misalnya nih LGD yang masuk nih langsung peringkat pertama dia cowok di peringkat satu nih misalnya. Ya gue berharap yang siapa aja yang loss cuman ya jangan WBG lah ya. WBG tuh ya sih WBG pasti masuk final. Iya, udah pasti masuk final. Cuman kan poinnya dari final kalau nggak salah nih. Poinnya dari final nih. Poinnya kan dari final, Cok. Tuh. Poinnya kan dari final, Cok. Final final. Ini poinnya dari final. PMGC FPP kayaknya sih TPP guys. TPP tetep TPP TPP tapi hardcore mode makanya gue senang sih kalau TPP udah hardcore penting sih hardcore mode sih amanya Massage Off gue bisa itu main tinggal tinggalan tuh yang tinggal congen pasti gak bakal denger musuh tuh bisa HBD orang gampang misalnya kayak lu diserang nih terus rumahnya lagi diklirin sama orang terus lu pake shotgun atau apa gitu lu diam-diam geser pantat lu dikit tet gitu kan lu HBD aja gitu gak kedengeran pasti kalau emang tinggalnya gak punya conge itu. Oke okay, lanjut kita ke tim-tim dari mana lagi nih, League East ya. Oke okay, Korea Jepang, Korea Jepang depan nih. Gue kurang tahu deh Korea Jepang ini tim siapa yang bakal lolos. Nggak tahu deh, gue nebak aja ya. Gue nebak ini karena dua tim. Uh, liganya dapet kah? Winners qualify. Liganya dapet Cok. Dua tim kah ini? lagi dapat kah? apa satu doang? oh satu doang, cu satu doang. jadi gue menebak di sini yang bakalan mendapatkan peringkat pertama adalah ada lit lagi, oh beda ya lampaunya. gua menebak di sini yang akan mendapatkan peringkat pertama sesuai dengan isi kepala gua adalah DS gaming. DS Gaming bakal mendapatkan posisi pertama di turnamen ini guys, kalau menurut gua ya. DS Gaming guys. DS Gaming kalau dari Korea